Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, fan-fan Farel. -fan Oke, okay, jadi di kesempatan video kali ini ya, ini adalah salah satu konten perdana ya. Ini adalah salah satu konten uh, terbaru di channel YouTube Bama Saputra Oke, okay? kita akan mereaction salah satu video Farel Prayoga ya, yang kemarin perform di Kabupaten Merangin tepatnya ada di Provinsi Jambi. Nah, mungkin teman-teman udah pada nonton ya. Nah, kebetulan kami juga nge-live kemarin, ya. Nah, kali ini kita akan reaction, ya. Kita akan mereaksi salah satu video Farel Prayoga yang perform di Merangin, Jambi. Jadi, sebelum kita mulai ke videonya, kita akan intro dulu. Oke, intro dulu dong. Oke, okay, jadi guys. Nah kali ini kita saya akan mengajak teman-teman untuk mereaksiin ya uh, konser Parel Prayuga yang ada di Merangin Jambi. Check it out. Oke, okay, kita cek ya. Nah ini di. Nah ini guys. Nah bisa dilihat ya. Ini adalah salah satu penampilannya ya penampilan Farer Prayoga yang ada di Meragen Jambi. Nah, bisa dilihat ini kondisi apa penontonnya ya. Nah, ini Farilnya ada di atas panggung atau atas pentas, guys. Oke. Okay. bisa dilihat ya guys, ini file uh, Pratikaya lagi perform di atas pentas ya. Dan di, dan didokumentasikan, didokumentasikan eh uh, oleh Jai Production ya. Nah, Jai Production ini tuh adalah salah satu uh, apa ya? media hajatan ya mungkin ya atau dokumentasi. Oke, cekirat kita lanjut lagi. Ini sikat cerita ya guys, Farel uh, Prayuka ini, beliau datang sebelum konser itu, uh, tinggal saat semalam ya, uh, datangnya kan malam kalau nggak salah ya, malam jam setengah 12 di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Merangin. Nah paginya, kalau tidak salah waktu pukul 11 ya itu datang ke, ini, ke waterboom ya guys. Nah... Ini performnya, guys. Luar biasa, kita lanjut lagi. Hey. nah asal teman-teman tahu ya di mana posisi saya kemarin ya nah posisi saya waktu live kemarin di sini ya. nah di sini guys di sini kan ada yang pakai tongkat ya uh, di sini ada pakai tongkat nah di sinilah guys posisi saya Yuk kita cek ya dilihat ya ini dia ini Di posisi saya kemarin waktu live live YouTube ya mungkin teman-teman sudah menonton lah waktu live nya tapi ya mohon maaf jika uh, gambarnya kurang bagus ya dikarenakan sinyal atau jaringannya kurang sinkron ya atau kurang memadai oke kita lanjut merespon ya wow suaranya Farel Prayoga. Okay. Wow, suaranya menggelegar ya. Suara emasnya Farel Prayoga menggelegar guys. Wow, ini cuacanya cukup lumayan panas ya. Nah, jadi penontonnya juga luar biasa dan uh, mantap. <laughs> Saya berharap mungkin uh, Farel bisa datang ke Semarang lagi ya, dan insya Allah kalau tidak ada halangan, kami tetap memberikan informasi tentang Farel Prayoga ya. Oke, okay, kita reaksi lagi. Cekidot! Nah, ini nampakkan guys. Nah ini posisi saya waktu live kemarin ya. Nah posisi saya di sini guys. Disinilah posisi guys. Ini kalau misalnya di sini panas ya. Jadikan matahari dari sini ya dari barat ya. Nah ini posisi saya di sini di belakang sound ya. Jadi kalau misalnya audionya nggak pecah ya mohon dimaafkan ya guys. Ya. Oke kita lanjut lagi. Tadi lah, guys. Wah, ini antusias warga ya, penonton setiap fan-fan Farel yang ada di Kabupaten Merangin ya. Begitu antusias ya, atau um, melihat fan-fan Farel, atau mungkin idola kecilnya ya, datang di Kabupaten Merangin. Kita cek lagi. <SILENCIO> nah ini posisi Farel masih uh, single ya lagi nyanyi sendiri nanti kita akan reaction ya Farel uh, juga perform duet bersama salah satu artis perangin Jambi ya yang dulu pernah uh, ikut di apa akademik ya akademik di apa di Jakarta ya kalau nggak salah ya kita Cek yang ini dulu, cekidot. Oke, okay, di sini kita akan koplo ya, kita akan koplonan. Nah, kita akan goyang ya. Gimana uh, asiknya ya suara Farel yang menggelegar di Kabupaten Merang ini, guys. Cekidot. Nah, bisa dilihat ya, alangkah panasnya ya, cuaca nih. Wow, cetar banget ini. Kalau nggak salah, kemarin nih perform waktu jam 2 an guys. Jam dua, guys. Wow, cekidot, kita lanjut lagi. Oops, sorry, baterai low Nah Itu dia penampilan dari uh, perform Farel Prayuga ya uh, Menyanyikan suatu musik uh, tiara ya Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin menyukai dengan konten-konten My Reaction ini Silahkan ditulis di kolom komentar ya Insya Allah kami akan buatkan episode-episode uh, Farel episode Perform ya Yang ada di Kabupaten Merangin dan di luar Kabupaten Merangin. Oke okay, mungkin cukup ini dulu untuk my reaction uh, salah satu video fare para juga konser jadi terima kasih banyak yang buat teman-teman yang udah setia menonton jangan lupa like comment dan subscribe nantikan di next video nantikan video-video selanjutnya Oke okay, salam fall of valer Varel lover. sampai jumpa